Teman-teman, penegakan aturan atas uh, pelanggar PPKM darurat jadi salah satu kunci keberhasilan untuk meredam COVID-19. Namun nyatanya penegakan aturan di lapangan tidak gampang sama sekali. Ada dilema dan persoalan yang dialami para petugas di lapangan. Kan? Dia saya mau sakit. Dia mau sakit. Dan yang kamar, saya ditolak. melalui sambungan video Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agus Tiansyah, dan Kabit Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok, Taufikur Rahman. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam, Pak Taufik. Selamat malam, Nana. Saya ke Bogor dulu, ke uh, Mas Agus. Mas Agus, saya membayangkan pekerjaan Anda dan kawan-kawan di lapangan ini sangat dilematis begitu, terutama kalau ya. harus uh, berhubungan dengan pedagang kecil yang memang uh, faktanya melanggar aturan, tapi mereka terkadang tidak punya pilihan. Bisa diceritakan apa ya. yang kerap Anda temui di lapangan? Ya, terima kasih, Jadi, Nana. Eh, di kami di Kota Bogor memang selama pelakunya kambuh-kambuh ini banyak sekali yang kami hadapi di lapangan, terutama berkaitan dengan para pedagang kelima yang berjualan di malam hari. Mereka berjualan jam 5 buka tenda, lalu jam 8 sudah kita minta buat tutup. Jadi artinya sangat kurang sekali sempat mereka buat mencari rezeki untuk ke rumah mereka di kota Bogor ini kami menerapkan pola-pola tegas tapi humanis kepada para pedagang kami menampilkan sosialisasi peraturan KM ini kepada para pedagang dengan cara yang humanis dan dua kami ini lebih efektif dibandingkan dengan pola-pola yang kita pakai sebelumnya dengan pola-pola penindakan dan pola presif karena pembawaan KM ini kan adalah niat baik pemerintah nah niat baik ini harus sampaikan dengan komunikasi yang baik kepada para uh, Warga, pas warga. Jadi niat baik dengan komunikasi yang baik, insya Allah akan menjadi hasil yang baik. Demikian banyak hmm. Apa biasanya yang disampaikan ketika kemudian Anda menemukan begitu fakta bahwa ya, ternyata memang aturannya dilanggar. Apa yang biasanya disampaikan mereka, Mas Agus? Ya, jadi kami sampaikan, Bapak, Ibu e, silakan dikemasi barang-barang jualannya, waktunya sudah lewat, dan semacamnya. Tapi e, kami, salah lapor ke Pak Wali Kota, ke pimpinan bahwa ternyata yang terpenting bukan di situ, tapi di pembatasan kerumunannya, karena kita pasti ada kerumunan orangnya. Jadi, kita sepakat: penekanan ada pada pengunjung tidak boleh mengandung tempat. Kalau dia buka lewat-lewat jam, ya selama tidak ada meja kursi, di tempat dia berjualan. Kalau tidak masalah. Tidak mengundang orang buat berkerumun di tempat mereka berjualan. Jadi ada, eh, quote-unquote, dispensasi di lapangan begitu ya yang Anda berikan? Melihat yeah. melihat situasi yeah. dan kondisi. Betul. Karena soal pelakon-pelakon ini kami banyak, saya hari di lapangan, Mbak Nana, ya. Ketemu saya apa, mana nasi goreng yang buka jam 5 sore, Peternak yang buka jam 6 sore. Dan mereka semua menjerit. Saat jam 8, kita harus kita tutup. Gitu, jadi, saya rasa kurang bijak juga kalau kita menekan mereka dengan penindakan-penindakan terus-menerus. Tapi kalau kita sudah berdispensasi ini, artinya kita sudah berpengaruh kebijakan untuk bisa berjualan sedikit melewati jaman tertentukan, tapi mereka masih menyiapkan meja kursi, itu baru kita tindak. Tapi selama itu tidak menyiapkan makan tempat, kita fine-fine saja. Yang penting tidak ada perkumpulan orang di situ. Itu intinya. Oke, saya ingin ke Depok dengan Pak Taufik Kabit Penegakan Perda Satpol PP pak taufik saya lihat anda sedang di itu di jalan raya ya pak taufik khususnya di mana pak betul mbak nana yang di jalan raya kiat penyekatan malam hari ini yang kita lakukan setiap malam dan setiap hari dengan rekan-rekan dari tni polri dan bin apa bisa cerita ke ke mata najwa pak taufik dilema yang harus anda hadapi di lapangan saat ini uh, dilema yang sering kita hadapi di lapangan memang terhadap pengguna jalan yang ingin melintas di jalan ini seringkali terjadi cekap dengan petugas karena kepentingannya ya jangan dalam aturan kita memang membatasi mobilitas warga yang keluar dari Depok bahkan masuk ke Jakarta dan dari perbatasan nah ini eh, harus ada ya sektor-sektor yang menerangkan bahwa mereka memang boleh melintas seperti semoga kesehatan, kemudian pekerja sektor-sektor esensial dan kritikal ini bisa menunjukkan surat. Kalau sekarang namanya surat keterangan registrasi kerja yang dari Jakarta itu. Hmm. Kalau di Depok namanya surat identitas kerja sektor prioritas. Nah ini sering mereka tidak punya dan kita harus berdebat di lapangan. Itu pada uh, Seringkali perdebatan itu akhirnya berakhir dengan apa Pak Taufik? Rata-rata mereka akhirnya ya pasrah atau bahkan sempat ada yang melawan. Kita lihat di beberapa daerah begitu ya sempat ada perlawanan. Atau kemudian mungkin saja Pak Taufik memberikan dispensasi kepada mereka yang memang tampaknya harus lewat jalan? Oh, betul Mbak Nana. Jadi eh, ini sering terjadi tetapi kita memang sesuai dengan perintah dan aturan yang ada. Ini tetap kita seleksi supaya Jakarta juga tidak kewalahan. Nah ini nanti hal-hal yang sifatnya debat di lapangan ini akan kita selesaikan secara baik-baik sepanjang -baik. ini Depok alhamdulillah eh, dari penerapan PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai sekarang ini penyekatan ini alhamdulillah tidak ada yang sifatnya eh, apa ya anarkis atau eh, adu fisik ya hanya sifatnya adu mulut, adu mulut kecil argumentasi di lapangan begitu mana tapi teman-teman Satpol PP nggak ada yang kepancing emosi kan Pak Taufik? Alhamdulillah baik di pengawasan operasional maupun di penyekatan teman-teman dari Satpol PP, TNI, Polri belum ada yang terpancing gitu. Entah. Kita juga senantiasa mengimbau kepada warga masyarakat untuk menyampaikan keluhannya secara sopanlah ya kepada petugas biar bisa argumentasinya itu dan apa namanya surat-surat yang mereka terima apa yang mereka miliki atau identitas itu bisa diterima oleh petugas gitu biasanya Jadi, curhatnya mana -mana. apa pak warga curhat ke uh, pak taufik atau ke teman-teman soal ppkm ini apa yang kerap kali mereka sampaikan ya, banyak sih mbak diantaranya kadang-kadang ibu-ibu ya ma yang ingin buru-buru gitu ya uh, ketujuannya ini sekali ini ngapain sih disekat-sekat kita mau nah, banyak lah kalau pencari kerja atau pekerja ini kita mau cari uang keluarga kita juga butuh cari makan segala macam ya kita bilang boleh melintas gitu ya tapi kita udah kasih opsi bahwa jalan lain pun bisa nanti sampai tujuan ya tetapi motot ingin mem, apa namanya melintasi jalan yang emang kita lakukan pembatasan mobilitas warga gitu bang. Terus saya ingin tahu Pak Taufik dan teman-teman ketika kemudian ada yang sampai saya harus cari makan ini, harus kerja. Kalau nggak lewat nggak bisa cari makan begitu. Itu apa yang Pak Taufik kemudian terbersit di benak begitu ketika dengar itu? Kalau secara manusiawi sih memang kita sama ya Pak. Dengan tadi Kota Bogor juga tadi sudah menjelaskan terhadap pembatasan operasional usaha gitu ya. Nah ini juga di jalan. Cuma memang nanti kita Secara aturan ini harus kita tegakkan, kemudian secara humanity kita juga melihat mana yang memang argumentasinya dan dokumentasi uh, lengkap atau bisa melintasi ya kita persilahkan. Sepanjang itu masih bisa uh, memenuhi syarat gitu Pak, untuk menghindari debat debatable di lapangan. Hmm. Saya ke Kang Agus, Kang Agus. Uh, ada bukti ya. uh, buk ini bukan bukan di daerah anda begitu ya tapi kita sempat lihat ada video yang viral ketika warga kemudian mengatakan kalau bapak pakai seragam masih digaji pak tiap bulan kalau kami jualannya ya, ya, betul, jalanan betul. begitu kalau nggak kerja nggak dapat uang pak gitu saya membayangkan betul. bagaimana kemudian anda harus menjelaskan posisi ini ke warga yang menghadapi dilema hmm. sebesar ini. Ya. Jadi, ee, memang yang tadi sampaikan bahwa pola komunikasi ini mesti baik sama warga Mereka melihat petugas, ya Anda tiap bulan digaji, dapat uang tiap uang dari pemerintah Tapi kami kan hitungannya hari ke hari Jadi yang terpenting adalah gimana kita menyampaikan kepada masyarakat kita Bapak ini salah, yang benar tuh ini aturannya sebagai atau PKM Tapi cara penyampaiannya itu yang terpenting, Mbak Nana Pola komunikasi ini akan sampai kepada warga kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik dan salah satunya, saya lihat di Bogor, Anda e, ketika sidak dalam tanda kutip membawa bantuan begitu ya. Jadi, Anda justru membagi-bagikan bantuan. Ya, ya jadi memang banyak sekali keluhan-keluhan dari para pedagang yang kami tindak sebelum -pelumnya. Pak, kita buat makannya susah. Jadi, kami hadir ke sana itu bahwa negara tidak hanya menindak, itu memberikan solusi, gitu. Dan yang terpenting itu, masyarakat saat ini sedang sakit. Setelah sedang sulit, dan kita buat kan tambah sakit. Nah, itu yang jadi jadi pedoman kami. Bagaimana cara supaya masyarakat yang salah pun bisa kita tindak dengan cara-cara yang baik dan humanis? Baik, terima kasih sudah berbagi di Mata Najwa malam ini, uh, Mas Agus. Sama, Pak Taufik, terima oh, kasih sudah berbagi. Selamat bekerja. Ya, ya. Sama, Mbak Nana. Uh, banyak yang ya. pesan. mudah-mudahan bisa terus adil dan jaga emosi, ya Pak, terhadap warga yang saat ini juga sedang kalut. Mudah-mudahan oh, satu ya. top ya, ya. PP-nya jangan... Siap. jangan, ya. jangan harus terus uh, perhatian sama warga ya Pak, cara-caranya juga Mudah-mudahan bisa jadi contoh ya. Daerah-daerah yang lain uh, Bogor dan Depok ya. Terima kasih banyak, sehat-sehat ya. terus Selamat bekerja teman-teman si. ya. Itu dilema para Satpol PP Dilema lebih berat tentunya dirasakan oleh Kepala Daerah Saya akan minta curhatan Kepala Daerah setelah Pariwara Tetap di sini